Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan video Muhammad Zainal nah, Hari ini Giatnya Pemasangan tali ketiga ya guys nah, Ini dia Orangnya Namanya Om Samunding Lagi pasang tali ketiga hmm. Sementara itu, ini ada Om Sape yang sedang mengikat tomat untuk tali pertama. Ikat memang tomatnya guna tidak menjaga untuk tidak rebah ya guys. Nah, ini tomatnya ada permasalahan sedikit cuman semoga saja kedepannya masih bisa diatasin ya guys oke okay guys doakan guys semoga tomat ini berhasil dapat dinikmati hasilnya oleh petani-petani kita ya cukup sekian dulu ya guys nanti kita lanjut lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh